dan siap untuk dipetik yo sahabat bidular kembali lagi dengan saya di channel Jaya Rifle Kediri Jawa Timur oke kali ini saya berada di ruangan uh, atau di area outdoor yaitu tepatnya di Gazebo Wilis, Kediri, Jawa Timur oke okay. uh, tidak lupa kembali lagi bersama saya di channel Jaya Rival dan kali ini saya akan mencoba tes power uh, dan juga mungkin tes akurasi, sekalian tes akurasi juga karena uh, area ini pun tergolong di pegunungan dan uh, di pegunungan pun juga banyak uh, angin dan kita akan coba seberapa akurasi Uh, dari senapan gejlok DWP Fusion 2540 AKM 16 hitam plus manometer oke, okay, kita lanjut ke video tes akurasi beserta tes powernya dan cekidot it out. yo, sahabat uh, ini saya sudah berada di area tembak yang sudah saya siapkan di area outdoor dan kali ini uh, untuk sasaran tembaknya saya akan menggunakan uh, botol kaleng dari cat semprot ya sahabat dealer, ini. dan saya akan menempatkan pada jarak kisaran 10 sampai 15 meter tapi di area pegunungan seberapa kuat untuk uji power dari senapan angin ini mari kita lihat cek itu. itu ya sahabat bidler sudah saya taruh di tempat sasaran tembak oke sekarang kita mulai untuk tes power dari senapan angin ini let's go Di sini saya menggunakan uh, mimis dari berat kuda match dengan kaliber sebesar 4,5mm ya sahabat bidler oke saya tarik satu tarikan Grendel kunci dan siap untuk dipetik nah jadi itu ya sahabat bidlar untuk tes akurasi dan juga tes power dari senapan angin gejeluk DWP Fusion 2540 AKM 16 hitam plus manometer kali ini, oke mungkin uh, itu saja dari saya. Jangan lupa untuk sahabat pediler yang ada di rumah untuk selalu klik like, comment, share, dan subscribe channel Jaya Revol kediri Jawa Timur. Oke, terima kasih dan salam pediler.